Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya akan menjelaskan proses sterilisasi alat kultur jaringan Pada proses sterilisasi alat kultur jaringan ini Kita menggunakan alat yang pertama Botol kultur, autoklaf, batang pengaduk, baker gelas, petridis, dan lain-lainnya Selanjutnya, mencuci alat kultur jaringan menggunakan deterjen dengan keadaan air mengalir dan bersih bertujuan untuk meminimalisir mikroorganisme yang berada pada alat setelah melakukan pencucian pada alat-alat tersebut kita melakukan perendaman alat kultur dengan cairan baking dilakukan dengan waktu 15 menit setelah direndam, dicuci dengan air bersih dan mengalir Kemudian, kita melakukan tahap berikutnya yaitu pembungkusan alat kultur yang bertujuan agar pada saat proses sterilisasi, alat tidak terbentur yang berdampak alat pecah. Pada tahap akhir, kita menggunakan alat yang bernama autoclave yang telah dimasukkan aquades yang melebihi batas besi seperti di lingkaran. Kemudian, masukkan satu persatu alat agar muat di dalamnya. Setelah semua alat masuk, lalu atur timer autoclave selama 5-60 menit dengan suhu 121 derajat Celcius dengan tekanan 17,5 PSI. Ruang Persiapan Ruang ini digunakan untuk mempersiapkan media kultur, bahan, dan alat laboratorium serta tempat penyimpanan alat-alat gelas. Stendrisasi ruang persiapan dengan melakukan pembersihan meja dengan kemoceng. Menyapu lantai ruang persiapan sampai terlihat bersih. Membasahi kain pel dengan alkohol 90% atau bisa digunakan dengan penol. Ruang inokulasi. Tempat penanaman bakteri harus bersih dan keadaannya harus steril. Agar tidak terjadi kesalahan dalam pengawatan atau percobaan dan dilakukan di dalam laminar air flow. Sterilisasi ruang inokulasi, yaitu dilakukan dengan membersihkan meja dengan menggunakan kemoceng Menyapu lantai ruang inokulasi hingga bersih Ruang inkubasi, ruang yang paling besar dibanding ruang yang lain Ruangan ini berfungsi untuk menyimpan botol, rak ini tersedia lampu ultraviolet, AC, pengukur suhu, kelembapan, dan timer untuk mengotomatiskan lampu hidup dan mati Sterilisasi ruang inkubasi, yaitu dilakukan dengan cara menyemprot alkohol 90% kerak inkubasi. Sterilisasi ringan. Eksplan direndam dengan pemutih pakaian 20% selama 10 menit. Lalu bilas air steril kemudian rendam pakai pemutih pakaian 15% selama 10 menit. Bilas lagi dan terakhir rendam dengan pemutih pakaian 10% selama 10 bilas 3 kali. Sterilisasi sedang, eksplan cool direndam dalam HG C12 0,1-0,5 sampai mg per liter selama 7 menit Lalu dibilas dengan air steril, terakhir eksplan direndam dalam cairan pemutih pakaian 10% selama 10 menit Lalu dengan air steril 3 kali Sterilisasi keras, eksplan full jar direndam dalam HGC 12 0,1-0,5 sampai mg per liter selama 10 menit, lalu bilas dengan air steril, setelah itu eksplan direndam dalam alkohol 90% selama 15 menit, lalu bilas dengan air steril, terakhir eksplan direndam dalam cairan pemutih pakaian 20% selama 10 menit, lalu dibilas dengan air steril 3 kali.